สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะคะ Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya VNSK Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alikmosen lagi guys ya Oke, tapi sebelum lanjut, nah seperti biasa buat teman-teman semuanya Jangan lupa kalian like video ini, subscribe dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini ya Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya Oke okay, guys lanjut ke preset yang kedua ya Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat ya. kamu bohong. Anjay, aku bohong. Oke lanjut ke friset yang kelima, guys. It's coffee time. Baru kopi kapal api dengan gula aren asli. Oke lanjut ke friset yang keenam ya. Oke lanjut ke preset yang ke <Sukur> Oke lanjut ke preset yang ke delapan ya.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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-13. Enak-enak geleng geleng Oke lanjut ke preset yang ke-14 ya. Jangan pernah meremehkan orang jomblo. Kamu aja kalau lihat aku pasti nggak punya jomblo. Oke lanjut ke preset yang ke-15 Gak pernah takut sama yang namanya jagoan Mau lu modelan kayak gimana pun gak takut gua Gua mah takutnya sama orang baik Takut gak bisa balas kebaikannya Oke lanjut ke preset yang ke-16 ya si no Oke lanjut ke preset yang ke-17. Storyku tapi hatiku always for you. Buh, Oke lanjut ke preset yang ke-18. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19, ya. Am... Oh, oh. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-20, ya. Oke lanjut ke Preset yang ke-21 Oke lanjut ke Preset yang ke-22 ya Oke lanjut ke preset yang ke-23 Oke lanjut ke preset yang ke-24 oke lanjut ke riset yang ke-25 ya <SILENGALAN>